Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers Dimanapun kalian berada Selamat siang kembali di TV Hadir untuk menggambarkan informasi terbaru Kabar baik dan bahagia dari idola Kesayangan kita Lesti Kejarah tentunya Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mendukungnya Dengan cara klik like, comment dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik dan bahagia dari Lesti Vincora Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini Ada momen abang Fatih bersahabat ya yang aksinya lucu dan menggemaskan Masya Allah nak, semua orang sangat merindukanmu Mudah-mudahan sehat selalu, bahagia terus untuk Abang L Ini postingnya, lihat postnya Dan kita lihat juga ada sebuah kalimat yang diposting di unggahan ini Dede jeneng sayang, atlas dikejora perempuan mungil yang berhati besar Love you Dede, Masya Allah Ada juga komentar dan tentunya kalimat lain Cucu yang ini Masya Allah gembiranya Luar biasa Abang El Emang selalu tampil ceria Mudah-mudahan selalu menjadi penguat untuk bundanya. Amin. Kita lihat juga persahabatnya, banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan. Salah satunya dari akun Bunda Alia. Alia mengatakan, "Sayangnya aku, Abang Fatih, semoga kelak kamu hanya mewarisi sifat dari bundamu jadi anak yang saleh." Jadi garda terdepan bundamu yang sangat baik hati. Masya Allah. Mudah-mudahan semakin banyak support dan dukungan untuk... Idola kesayangan kita, kemudian juga bersahabat. Perhatikan, ini ada sebuah postingan dari Gilang Dirga. Banyak sekali, emang uh, tentunya teman kerabat artis yang mensupport Bunda Lesti. Tersus, kali ini datang dari Gilang Dirga yang mengunggah sebuah kalimat di akun Instagram pribadinya: "Lo kuat deh, menangislah sekerasnya, lalu bangkitlah sekuat-kuatnya, at least kejora." Masya Allah banyak sekali dukungan dan support yang diberikan untuk seorang lesti kejora. Kemudian persahabat disimak juga ini ada momen yang dimana membuat kita juga terharu persahabat ya saat di vlognya Aa Irfan Hakim. Irfan menitipkan seorang lesti persahabat ya ini waktu sebelum acara pernikahan persahabat ya. Irfan tentunya memberikan pesan yang sangat penting. Bisa kita lihat persahabat betapa sayangnya air Irfan sampai tentunya air Irfan menangis. Ini saking sayangnya kepada bunda lesti kejora menitipkan pesan kepada Papa Bilar, nih persahabat ya untuk dijaga, untuk dilindungi, untuk diarahkan ke yang lebih baik pastinya. Momen ini membuat kita tentunya menangis dan mengatakan air mata persahabat ya kita tentunya terharu. Banyak banget yang sayang kepada Bunda Lesti Kejora Dan kita lihat juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Di akun pecinta Lesti Fatih mengatakan "Lihatlah, kalau lu pikir yang lu sakiti hanya didik Lesti, lu salah Keluarga, sahabat, dan jutaan penggemarnya ikut merasakan sakit dan hancur Tahu konsekuensinya kan? Siapa saja yang bakal lu hadapin sekarang Wow, ini keren banget persahabat Kemudian kita lihat juga, ada unggahan dari Kak Rafi Kakenia memposting foto bunda lesi satu jam yang lalu persahabat Dan tentunya kita salvo kalimat caption juga yang dituliskan di unggahan ini Setiap hari semakin nyesek dengar update tentang kondisi kamu sekarang Yang kuat di anak baik semoga cepat pulih, kembali ceria lagi Jangan takut sendirian, kamu punya kita semua Kakak-kakak dan keluarga besar yang akan selalu melindungi kamu Patah hati sekali rasanya melihat kamu disakiti dan menjadi seperti ini. Sayang banget, Lesti Kejora, kami bersama Lesti. Masya Allah, dukungan yang sangat luar biasa dari orang-orang baik yang sangat benar-benar tulus mensupport Bunda Lesti Kejora. Selanjutnya, kita simak juga bersahabat. Ada kabar gembira yang kita dapatkan. Ini info dari L2W. Alhamdulillah, bersahabat ya, untuk lagu "Sekali Seumur Hidup". Trending 1 di aplikasi Jux, Wow, ini keren banget, Suatu kebanggaan, karya terbaik Bunda Lesti. Ini trending 1 di aplikasi Jux, Yuk terus streaming, persahabat, ya. Mudah-mudahan Bunda Lesti selalu memberikan karya-karya terbaiknya. Disimak juga di kalimat caption yang dituliskan. Lagu sekali seumur hidup trending 1 di Jux dan nama Lesti trending 5 di Jux. Support terus lagu-lagu Lesti Kejora di semua platform music dan request terus di radio ya, guys. Dukung selalu. Setelah proyek dengarkan lagu SSH di radio makin banyak radio-radio yang mendengarkan lagu sekali seumur hidup. Bismillah semangat terus untuk semuanya mendukung karya-karya terbaik Bunda Elmi dan selanjutnya juga persaba dia perhatikan di IGS lestari.lesdivati.lovers ada sebuah kalimat yang dipolting ini juga himbauan dan pengingat juga untuk semuanya terkhusus ubur-ubur dan -ubur netizen. Untuk siapapun yang komentar jangan bawa-bawa nama orang tuanya si Bilar. Saya juga marah nggak dibawa-bawa nama orang tuanya si Bilar. Fokus sama si Bilar aja yang berbuat kesalahan, bukan orang tuanya. Kalau orang tuanya si Bilar mereka juga menyayangi Bunda Lesti. Ini kesalahan ada di si Bilar bukan orang tuanya. Nggak ada orang tua yang mendukung anaknya melakukan KDRT. So please jangan bawa nama-nama orang tuanya si Bilar, sekian terima kasih. Ini himbawan juga untuk semuanya Terkhusus netizen Jangan sampai membawa-bawa nama orang tua Ini permasalahan dari Papa Bilar Mudah-mudahan ya Mengerti semuanya Untuk tidak membawa nama kedua orang tua Papa Bilar Dan untuk berikutnya persahabat disimak juga Ini ada kabar yang lagi heboh juga Terbongkar juga nih Chatan dari Papa Bilar Disitu persahabat dia ya, Papa Bilar menuliskan sebuah kalimat pesan, "Kak, jangan sampai orang tahu ini di mana ya." katanya tuh. Dan ada jawaban juga nih. Aman nggak aku tek kok hotelnya katanya tuh. Wow, ini membuat semuanya bertanya-tanya persa ya. Kita lihat di kolom komentar ini reaksi dan tanggapan dari fans-fansnya Bunda Lesti Kejora kita lihat persahabat dari akun Instagram Mama Eva 77 mengatakan mana sama siapa diamin katanya tuh ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Fazira Alia mengatakan apalagi ini katanya tuh persahabat yang bertanya-tanya ada apa ini dari Papa Bilar mudah-mudahan kita mendapatkan info langsung ya dari yang bersangkutan Tetap kita doakan yang terbaik untuk Bunda El Kita juga masih menunggu cedukan hingga kabar terbaru lainnya Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari idola kesayangan kita Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar Bang Min terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh